Baiklah, kalian semua mengungsi. Biar aku tinggal di sini. Apapun yang terjadi, aku tetap harus bertanggung jawab di kampung ini. Kisana, mungkin kau tahu di mana ada orang sakti Mandraguna. Kau pengembara Brahma. Aku percaya kau lebih tahu soal itu. Iya, saya pernah tahu. Tapi tempatnya sangat jauh. Tolong panggilkan kalau orang itu benar-benar bisa mengusir manusia aneh dan tidak kembali lagi. Aku bersedia ...menambah dengan seluruh milikku... ...kalau dia tidak puas dengan hadiah yang disediakan. Selamat siang, saudara-saudaraku. Selamat siang. Silahkan Kisanak. Selamat datang di desa kami. Saya Tirsa Dilaga, kepala desa ini. Maaf, Kisanak ini siapa? Saya Kintaka. Dan ini murid saya Sumbaga. Oh, Yang Maha Agung. Kehadiran Kisanak melegakan hati kami. Kisanak, jika kisanak benar-benar dapat membasmi manusia aneh itu, dan jika kisanak merasa tidak puas dengan hadiah yang disediakan, maka seluruh harta saya boleh kisana ambil. Kami kemari bukan karena mengejar hadiah, tetapi semata-mata demi kemanusiaan. Mudah-mudahan guru dan murid itu menang Ya Kasihan Kalau orang yang sepijak mereka Harus mati konyol Tidak konyol Pak Siapapun yang mati dalam membasmi musuh rakyat Adalah pahlawan Tapi sangat disayangkan sekali Di dunia ini semakin sedikit yang pandai dan bijak mati oleh kezaliman. Uh, uh, uh, begini maksud saya, ya seperti apa yang nggak pernah katakan itu. Masih, Brahma. Kalau kita ada umur panjang, kita bisa ngobrol dan saling tukar pengalaman. Brahma, kenapa tidak kau lakukan? Padahal kau bisa. Guru saya pesan, jangan campuri urusan orang lain. Selagi mereka tak memerlukan Tapi tolonglah mereka Pada saat perlu Dan jangan sekali-kali mengharapkan balasan Yang Maha Kuasa Apa dosa kami? Baiknya, Brahma disuruh untuk mencari orang yang sakti itu, Pak Lurah. Berapa lama bisa ditemukan? Dua atau tiga hari, katanya. Ya, apa boleh buat? Masih ada atau tidak penduduk desa ini? Manusia aneh itu harus dibasmi sebelum menyerang desa lain. Pak Lurah, Pak, masih ada sebagian penduduk yang sudah tidak punya persediaan makanan lagi, Pak Lurah. Mereka tidak berani keluar rumah, Pak. Terus bagaimana ini, Pak? Iya. Kalau begini terus, kita akan mati kelaparan. <SILENCIO> Karta, Palura datang. Kamu perlu beras tidak? Kalau tidak, aku pergi. Saya perlu Pak. Oh, Palura. Hampir mati kelaparan pak kami Bu, Pak Lurah Ini beras untuk beberapa hari Terima kasih pak Iya, iya Mari